Kali ini kami akan membagikan cara membuat garang asam tersimpel. Jangan lupa like, share, and subscribe Biar kalian selalu update dengan resep kami yang lainnya Nah untuk bahan-bahannya Yang pertama ada 1 ekor ayam yang sudah dipotong-potong Dan diberi perasan jeruk nipis Dan didiamkan hingga 15 menit Biar terserap rata Bumbunya yang diiris ada bawang merah bawang putih ada lengkuas dinding bulu cabe merah cabe hijau cabe setan satu buah tomat serai daun salam dan daun jeruk ada gula ada berasa, ada satu sesetrika ayam dan garam. Untuk yang dihaluskan ada kemiri, bawang putih dan garam ditumbuk sampai halus ya guys. Yang diiris ada bawang putih, bawang merah. cabai merah cabai setan cabai hijau tomat Tomatnya diiris kecil-kecil. Masukkan semua bumbu yang sudah diiris ke dalam ayamnya, masukkan daun salam, daun jeruk serai dan lengkuas Aduk hingga merata ya dan penyedap rasa ada roikonya dan gula dicampurkan juga ke dalam ayam dan bumbu yang sudah dihaluskan dimasukkan dan aduk hingga tercampur rata Mbungkus garang asamnya, dan diberi plastik biar nanti kalau ada airnya itu tidak tercecer sampai kemana-mana ya guys ya kukus selama 30 menit hingga matang. Dan setelah 30 menit, karang asem siap disajikan.